Habituasi yang dijalankan di SMK Negeri 4 Pekalongan selalu mengedepankan penguatan karakter dan kedisiplinan untuk menunjang kesiapan peserta didik kelak di dunia kerja. 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun selalu melekat pada setiap warga SMK Negeri 4 Pekalongan mulai dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Pada masa pandemik seperti ini, SMK Negeri 4 Pekalongan mengkolaborasikan habituasi yang sudah berjalan dengan protokol kesehatan di era new normal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan memakai masker ketika mulai berangkat dari rumah selalu diingatkan kepada seluruh warga SMK Negeri 4 Pekalongan. Sebelum memasuki gerbang, setiap warga sekolah maupun tamu yang hendak memasuki lingkungan sekolah harus selalu mengecek suhu badan. Kemudian bagi warga sekolah yang membawa kendaraan harus dimatikan dan didorong menuju parkiran. Setiap interaksi yang dilakukan harus memperhatikan jarak minimal 1 meter antar satu orang dengan yang lainnya. Cuci tangan dilakukan sebelum melakukan setiap aktivitas sekolah. Setiap warga SMK Negeri 4 Pekalongan harus membawa peralatan makan sendiri. Proses pembelajaran di kelas sesuai protokol kesehatan, cuci tangan sebelum masuk kelas, jaga jarak antar setiap tempat duduk. Saat guru memasuki ruang kelas, salah satu peserta didik memimpin untuk memberikan salam, berdoa, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Duduk siap, beri salam, selamat selamat selamat ubat. Ubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bye. Silakan salah satu anak untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berakhirnya proses pembelajaran juga dilakukan habituasi yang sama, berdoa dan memberikan salam kepada guru. Duduk siap, beri salam.